Sebenarnya cerita-cerita kewalian bahkan terkiraui Wah, bukan pentingnya Kitab-kitab kata-kata yang Jangan, kitab -kitab katal, ini, jen, ahli jauhnya Nabi Ini Nabi ngerti kan min matfu'in ala taqba lau aksama ala wang laber Rubbah as asin matfu'in di taqba Lau'ak sama ala wang laber Atau wang tolak Karena wang mulia apa Sewan wang itu ditolak Tapi wong itu sangat dekat dengan Allah terowatan cerita yang sejarah kata pulau nanti itu itu kalau buang rasa iki merkomenari pulau mulia pas di itu enggak betul mungkin sekali isowai batu sekujur batu sini isowai mulia pas saya wah badan namanya urusan urusan pulau tapi sampai tetap mengandikan isowai saya iki rutin sehingga ini, malah untuk 450-nya, Pak Sri nasar Pak pas malam di-pati 2 Saya itu Pak malah tahu tidak rapi saja. Namun arah sampai tahu itu seluruh malah kurang aja. Makhluk bareng mesuker butuh mungkin. Saat aku gak mungkin agak pantes. Masuk Kiai gak maku. Malah tau fiter rusak. Saat aku agiura pantes ya. Misalnya orang level dua, saat aku agak pantes sama YL. Di zaman kiri latihan tau terus rusak. ini malah duga latihan materialis. Ini contoh cara awal. Aku yakin, naikas dimakanin jenis itu tidak punya jurus sama sekali. <tuk> itu dia, kata <tuk> orang tua itu mantan saja, itu di Tidak ada golongan teknik di pulau, mulio mulang kita, menurut aku kampanye uang tak senang awal titik. Gusti pulau rasul mulio tenggilingan, pulau ngaji di kampanye uang takkan mulialan jenengan, pulau orang ngaji tetap masa titik. Soal hukum lahir, hukum memang begitu harus begitu, seorang mu'min sejajah harus begitu seorang por'an tadi nabi inna billahi watu watu yang muhammad mati tak utuh, itu bendagani uang Nah, di gitu total temen dikenal, beberapa di zaman bagi ya, kiri, kartel, ilmu, tim warisan, ibu, bukroto, mulai ketika nabi menanggagapi Mekkah, malah diri nopo ngiran, tindak, patah, nalar, tata mutina. Terus ayat itu saboh, ke sini, lihat di rolat roboh, maka terjemah juga si karna. Mantu egoe, kakek empatku Mekkah, tujuannya gue ben kehidupan di sepurau penirang. Kau mau nak berjo yuk biasanya kasihan tingkah, mulai zaman melarat, mulai melatih tahu set penanam kepentingan dobel kodok kuduk, masuk loh keadaannya tetap jenama hari itu dobel kodok izin dengan bos, bergerak sampai berjanji tahu, tahu. Sekarang mulai gulot tekot, mulai berbisik berkuasa. Apa mereka mulai pengaruh yang gede? ciri kekuatan mosok aku kejuang dulu malah karu kita malah guejeng naikan dulu, naikan lagi serba mulai ditoto tarung lagi ditoto, di model-model, lupa, zaman kiri mulia cara Allah tapi zaman dulu malah karu-karu, karu-karu tua, mana cara udah gede-gede itu udah bisa rezeki kita ini diwarai tawes mulai sini, wong vilase, wong hitam dilatih, vilase, sering motor bolehlah limpa, malikan mulki itu, itu tidur aneh Allah, berarti kan kesini ya Allah, setiap kali pulau Mulyo ya bikiro ketika, setiap kali pulau Ino ya bikiro ketika, dia yaitu membuat turin Jumantasa, waduh bin Luman, zaman pulau Mulyo kita tani jenengan, zaman pulau Ino ya kertasamin. Tapi kemudian yang hatimu tanda, Lutus hake kote ino nopo gusti Hake kote ino di gusti. juga kote jenengan, nopo gusti. Kulo jenengan, saking jenengan. Kulo gagal hijab saking jenengan. Nah, hake kote mulia, nopo gusti. Hake kote mulya nopo ati Hake kote hati kulo bawa tenang-tenang hijab be jenengan, ati kulo tenang jenengan. Walaidhina amanu asyad duhuban. Mereka hati ini nopo gusti. Maksudnya orang tenang berpengaruh. Orang tenang berpengaruh. Lah, orang tua berani mereka bisa pengaruhnya gede jatuh, bisa sah partai saya lagi P. kali biar partai kokan, partai solihin, partai solihin, partai beli partai musikin, partai musikin. Selesai dong, partai hantek ya partai hantek hantek hantek jadi Koran itu melatih ada hati itu sampai ngotor Lalu sekarang itu biasa, ngomong B.B.J.B. Dia suatu saat, nah, aku jatuh, aku jatuh, aku ini nangis Sekibar, sukaran Tahu bahwa ini pahlawan macam-macam Aku jatuhnya di demo rakyat angkatan 66 Pak Karno, jatuh Aku harus jatuh di Presiden, malah Pak Pas jamu populasi, itu dilawan, ngomong diam. Aku itu rasu-rasu yang jatuh, rasu karna, rasu harto Paling aku sunai Allah, waduhi cuman tazah, waduhi cuman tazah Aku biasa, betul Allah ya biasa-biasa Tidak ada apa-apa Laku kue jatuh tenang, aku tidak merasakan dengan Allah Tidak, aku lagi berhasil Selagi kita, kita penggemar sejati Allah, baik-baik ya ada apa-apa, tetap ngaji, Bipanya perintah Allah wong titik. Kok terus di konstitusi. Nek tersinggung. itu Terus, so kriminal itu, kalau tahu kepingin pelanggaran itu, itu parah,